untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kembali dibikin menangis dengan melihat momen haru ketika Bunda Lesti kejora dipeluk erat oleh sang ayah. Ini membuat kita semuanya pastinya meneteskan air mata melihat kasih sayang yang tulus luar biasa dari ayah kejora untuk sang putri tercintanya. Kita lihat juga bersahabat, komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Titania Photo mengatakan, Dede wanita dipilih dan disayang Allah untuk melewati ini semua. Percayalah Allah tak akan mengujimu di luar batas kemampuanmu mudi. Luar biasa, mudah-mudahan Bunda Lesti bisa melewati permasalahan yang berat ini. Kalimat caption pun dituliskan oleh emaknya Lesti Fatih mengatakan di kalimat caption, Nyesek di dada yang kuat kesayangan Bunda L, kami tahu kamu ibu yang kuat tangguh. Luar biasa, support, dukungan selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun Rabianti Ribi mengatakan Tanggung jawab lomin bikin aku nangis pagi-pagi Yang kuat bunda El banyak yang sayang sama kamu Masya Allah semuanya menangis semuanya meneteskan air mata Melihat momen ketika bunda Lesti Kejora dipeluk erat oleh sang ayah tercinta Kemudian juga persahabat perhatikan ada sebuah kalimat juga yang dituntun tuliskan oleh akun abang underscore L Peluklah ayahmu sekuat mungkin kejora Menangislah semoga apa yang kamu minta kepada Allah dikabulkan Dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat Amin Doakan yang terbaik ya untuk Lesti Kita selalu mendoakan untuk kebaikan Bunda Lesti kejora Mudah-mudahan jalan yang diambil pun itu yang terbaik Kemudian juga bersabath ya ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Elfat21. Bilar tidak menyesal karena mendengar dari kuasa hukumnya langsung. Bilar tidak menyesal, hanya menyesalkan mengapa lesti lapor. Jadi patut dipertanyakan, terjadi gangguan psikis dan memperdalam ilmu agama. Dalam agama Islam, salah satu syarat dalam bertaubat adalah penyesalan. Kita simak kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini no head speech sambil dengarkan Bexonia, ya ini bukan katanya ya ini nyatanya kuasa hukum kan menyampaikan segala sesuatu yang terjadi real pada kliennya terima kasih ya Pak pengacara sudah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang berusaha netral selama ini Ya sudah pak, kalau begitu suruh cepetan ke Polres orangnya pak. Jangan menunggu tanggal 13 Oktober kelamaan. Orang-orang yang respects sama Leslar pada awalnya, mereka banyak yang sakit secara fisik. Ada yang mual, gangguan pencernaan, nggak mau makan. Jadi jangan mikirin diri sendiri ya bilar. Kasihan orang-orang di luar sana, mereka juga harus sehat. Percaya atau tidak hubungan Lesti sama Bilar ini sangat mempengaruhi kehidupan dunianya atau para fans. Kalau memang gentle dan laki-laki bertanggung jawab, segera ke Polres, jangan hanya menyalahkan orang lain. Netizen contohnya, kirim saja postingan ini ke Bilar atau keluarganya, siapa tahu kalau didesak mau segera ke Polres. Itu kalimat caption yang dituliskan oleh Elva 21. Kita simak juga kalimat komentar Ini banyak sekali persahabat ya Tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Family Tanurana Mengatakan Itu pengacara yang ngomong bunda Mungkin lain ceritanya bunda dia sudah ke rumah sakit meminta maaf dan tentunya menyesali semua perbuatannya. Masa dia mau beberkan semua? Nanti dia pasti akan ungkapkan di kepolisiannya. Namanya pengacara, tidaklah semuanya dia sampaikan di depan hal layak. Cukup kita itu mendoakan yang terbaik. KDRT dan perselingkuhan tidak ada yang membenarkan. Mari daripada kita menambah dosa, tunggu saja apa yang dikatakan Bilar di kepolisian. Yuk. Kita tunggu saja informasi dari Rizky Bilar, persahabat ya, mengenai permasalahan yang luar biasa viralnya. Mengenai rumah tangga mereka berdua dengan adanya KDRT untuk Bunda Lesti Kejora. Ini sangat menyakitkan hati para fans terkhusus penggemar Bunda Lesti. Berikutnya juga persahabat ya, ada sebuah kuetes pagi hari ini dari L2W. Sepandai-pandainya manusia membuat skenario, hanya Allah lah sebaik-baik pembuat skenario. Tidak ada kebenaran yang kalah hanya menunggu waktu yang tepat. Wow, luar biasa. Apapun yang terjadi tidak membuat kami sedikit pun goyah. itu langsung diungkapkan oleh L2W. Kami selalu ada bersama korban dan fokus kami hanya mengawal kasus ini sampai usai. Selain itu bukan ranah kami, sejatinya kami hanya fans, kewenangan kami hanya mensupport korban Agar dia tahu ada banyak orang baik yang mendukungnya Baik dalam diam, dalam doa, ataupun dalam tindakan Happy weekend semuanya, Masya Allah Berikutnya kita lihat juga persahabatan. Lagi ramai pembicaraan soal rekaman CCTV yang beredar Kali ini diunggahan oleh Lesti Fatih ada sebuah kalimat Rame-rame CCTV keluar, ingin membuktikan kalau dede baik-baik saja tapi lupa menepis KDRT Intinya tetap ada KDRT Kukira CCTV pas kejadian, katanya tuh, aduh ini tentu persahabat ya membuat Lesti Lovers pastinya bertanya-tanya persahabat ya mengenai video rekaman CCTV yang beredar Kita lihat juga di unggahan IGs Lesti Fatih FC Mengunggah video wawancara bersama kuasa hukum Rizky Billar nama kita Salva kalimat yang diunggah. Tenang, Lesti udah punya bukti foto Rizky Bilar dan selingkuh hanya di luar hotel, guys. Lesti cewek smart, gak akan segegabah itu. Wow, ternyata Bunda Lesti sudah punya bukti foto Rizky Bilar dan selingkuh hanya, prasabat ya. Tentunya kita selalu menantikan, selalu menunggu kabar yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti maupun Rizky Bilar. Berikutnya juga perselabat, dia ya, perhatikan, isi disimak baik-baik ya. Ini tentunya ada sebuah informasi yang sangat luar biasa juga. Teknofi, orang pertama yang sigap untuk membela Bunda Lesti Jor dalam Jor keja dalam kejadian KDRT. Bunda Lesti Kejora tentunya disupport langsung oleh Tenovi Dan kita lihat Tenovi di sini ikut umroh bareng Bunda Lesti dan keluarga Masya Allah. Kita lihat juga kalimat yang diposting ya. Teh orang pertama yang sigap karena posisi dedek lagi jauh dari mamah bapak ya Teh. Melau lagi kan kalau mengingatkan perbuatan-perbuatan tidak adil buat perempuan. Hanya doa, hanya support dan dukungan yang kita berikan untuk